Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Seminggu yang lalu, gua telah merangkum sebuah cerita anime berjudul Omoi Omo Furifurare, yaitu semua anime bergenre romansa yang bikin para jomblo menjadi iri. Namun setelah beberapa hari, video itu di take down YouTube. Gua agak kesal juga dan membuat gua cukup dilema antara gua di upload atau enggak. Masalahnya. Di upload membuat gue harus kembali mengedit video dan hal itu membuat gue cukup mager banget. Dan saat gue sedang mencari-cari anime yang mau gue bahas, ternyata gue menemukan Omoi Omoaware versi live action. Jadi gue memutuskan untuk membahas film ini aja. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah saatnya kita lanjut. Film diawali dengan pengenalan karakter yaitu Akira, Yuna, Kazu dan Rio. Yuna merupakan seorang wanita yang sangat pemalu dan bermimpi memiliki seorang pacar seperti seorang pangeran di sebuah buku yang ia baca. Sedangkan Akira merupakan seorang wanita yang sangat tegas dan percaya diri, berkebalikan dari Yuna. Kazu merupakan teman masa kecil Yuna dan bercita-cita ingin menjadi seorang filmmaker, jadi dia begitu sangat menyukai film. Sedangkan Rio adalah adik dari Akira. Akira dan Rio baru saja pindah dan tinggal di apartemen yang sama dengan Yuna dan Kazu. Awal pertemuan Akira dan Yuna ialah saat Akira meminta tolong pada Yuna untuk meminjamkan uang karena Akira lupa membawa uang. Dan mereka berempat pun akhirnya juga satu sekolah di SMA yang sama. Mereka satu kelas kecuali Rio yang terpisah di kelas lain. Kisah diawali saat Yuna menceritakan seorang pangeran yang ia lihat di lift apartemennya kepada Akira. Dan Akira mengajaknya untuk datang ke rumahnya untuk belajar. Saat sampai di rumahnya, Akira Yuna sangat terkejut dan malu karena yang membuka pintunya adalah Rio, pria yang dianggapnya pangeran dan pernah diceritakan pada Akira. Akira yang tahu akhirnya berinisiatif untuk meninggalkan Yuna dan Rio berdua agar mereka bisa bercerita lebih banyak. Di kamar, Yuna melihat sebuah surat yang jatuh dari dalam tas Rio. Yuna pun menanyakannya. Kemudian Rio menceritakan kalau dia telah menolak orang yang memberikan surat itu. Alasannya karena sebenarnya dia sudah memiliki seorang yang dia taksir. Dengar ucapan Rio, Yuna jadi pesimis karena merasa dia akan ditolak karena Rio ternyata sudah memiliki gebetan. Sedangkan Akira di jalan dia berjumpa dengan Kazu dan mereka pun pergi ke taman. Akira melihat Kazu begitu dewasa dengan kata-katanya dan membuat Akira mulai tertarik dengan Kazu. Saat Yuna dan Rio sedang belajar, tiba-tiba sang ibu datang dan mengira kalau Rio dan Akira sedang berduaan di kamar. Sang ibu takut kalau adegan stepsister atau Rio begitu cukup malu dan Akira pun datang dan juga mengetahuinya dan langsung terlibat cekcok dengan sang ibu. Di saat ini Yuna baru sadar kalau mereka ternyata saudara tiri akibat ibu Akira menikahi ayahnya Rio. Rio menaruh jari telunjuk di bibirnya dan mengarahkannya kepada Yuna yang menandakan kalau Yuna harus menjaga rahasia kalau orang yang disukai Rio adalah Akira. Suatu hari Yuna dan Rio sedang belajar di perpustakaan, namun karena ada cabai-cabai Jepang datang mengganggu, akhirnya Rio dan Yuna pergi. Di jalan mereka kehujanan dan Rio langsung menarik tangan Yuna untuk mencari tempat berteduh. Kemudian Rio menyuruh Yuna untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia suka. Yuna pun mengatakan kalau sudah pasti ditolak, namun agar perasaannya lega. Akhirnya Yuna pun mengungkapkan perasaannya kepada Rio, dan Rio pun meminta maaf karena tidak peka sebelumnya dan malah menceritakan perasaannya terhadap orang lain. Dan tentu saja Yuna ditolak. Akhirnya Yuna pulang sendirian dan di depan apartemennya Yuna bertemu Akira dan langsung menangis. Keesokan harinya Rio mendapat kabar kalau Akira berada di ruang UKS. Akira pingsan saat pelajaran olahraga dan Kazu yang menggendong Akira ke UKS. Siangnya Satrio hendak mengantar minuman. Dia malah didahului oleh Kazu dan itu semakin membuat Rio cemburu. Sepulang sekolah, karena hujan Akira memutuskan ingin singgah di toko DVD langganan Kazu. Namun Akira dihentikan karena Rio datang membawa payung. Di jalan mereka ngobrol dan karena suara Rio tidak terdengar, dia pindah ke payung Akira. Rio menanyakan hubungan Kazu dan Akira. Akira tidak menjawab dan membuat Rio marah dan ngamuk. Kemudian, sebuah mobil lewat, dan kesempatan itu digunakan Rio untuk mencium Akari. Hal itu membuat Akari begitu amat marah karena telah memancurkan usaha mereka untuk menjadi sebuah keluarga. Keesokan harinya, Rio pergi bersama Yuna, dan Rio mengatakan kalau dia telah membuat kesalahan dengan mencium Akari. Di sana, kemudian Rio menceritakan masa lalunya. Berawal saat dia bertemu dengan Akira saat masih SMP, mereka sudah begitu dekat. Pada suatu hari Rio ingin menembak Akira dengan menyuruhnya datang ke taman. Namun Rio tidak mendapatkan balasannya. Namun Rio malah ditelepon Akira yang menggunakan nomor ayahnya Rio dan terungkap kalau ayahnya Rio akan menikah dengan ibunya Akira. Dan Rio berpikir alasan Akira tidak membaca pesannya karena ponsel Akira rusak. Keesokan harinya terjadi pertengkaran antara Rio dan Akari di sekolah. Kemudian Wina membawa Rio dan menjelaskan kalau Akari telah bercerita kepadanya. Kalau saat itu sebenarnya Akari tahu kalau Rio menyuruhnya ke taman, dan Akari tahu kalau Rio akan menembaknya. Dengan segera, Akari berlari keluar, namun di depan apartemennya, Akari malah bertemu ibunya bersama sang pacar yang ternyata ayahnya Rio. Hal itu membuat Akari begitu kecewa, dan dengan terpaksa dia menjatuhkan konser kegenangan. Dan itu hal terbaik yang harus dilakukan untuk menjadi keluarga. Setelah mendengar ucapan Yuna, akhirnya Rio sadar dan akhirnya meminta maaf kepada Akari. Akari pun memaafkannya, namun di kamar terlihat kalau Akari menangis karena tahu kalau mereka harus sama-sama berjuang dengan perasaan mereka masing-masing. Rio pun berterima kasih kepada Yuna karena berkat dia, Rio dan Akira akhirnya kembali berdamai, dan Rio pun secara tak langsung mulai menyukai Yuna. Di kota mereka sedang mengadakan festival budaya dan terlihat Yuna begitu cantik dengan dendanannya. Membuat Rio semakin menaruh hati padanya, begitu juga dengan Akari dan membuat Kazu semakin menyukainya. Malamnya Akari terpisah dari Kazu dan Rio dan Kazu memutuskan untuk mencari Akari. Akhirnya Kazu bertemu dengan Akari yang sedang membersihkan kimononya yang terkena saus. Mereka pun bertukar nomor ponsel dan Akari pun Kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Kita, Kazu karena Akari yakin kalau Kazu juga menyukainya. Namun ternyata kenyataan yang diterima Akari begitu pahit karena Kazu ternyata menolaknya. Kazu pun sebenarnya juga menyukai Akari, namun dia harus menahan perasaannya itu. Setelah Kazu tidak sengaja melihat Rio dan Akari bersama. Di sekolah Rio sedikit jengkel setelah tahu kalau teman sekelasnya bernama Agatsuma juga menyukai Yuna. Sedangkan Kazu, yang sedang mencari spot untuk pembuatan filmnya, didatangi Akari dan langsung menawarkan dirinya untuk membantu Kazu. Kazu pun memperbolehkannya dan diam-diam, Kazu mengambil foto Akari. Di sekolah sedang mengadakan festival tahunan, Yuna kemudian bertemu dengan Agatsuma. Agatsuma pun kemudian membawa Yuna pergi. Sedangkan Akari bertemu kembali dengan mantan pacarnya datang ke festival sekolah itu. Namun terlihat kalau Akari sudah tidak menghiraukannya karena sang mantan yang sudah meninggalkannya. Lalu tak sengaja Rio melihat Yuna yang sedang berjalan dengan agak sombong. Rio pun memutuskan untuk mencari Yuna. Rio bertemu dengan Kazu dan menanyakan keberadaan Yuna. Dan di sini Kazu tahu kalau wanita yang disukai Rio bukan Akari melainkan Yuna. Hal ini membuat Kazu akhirnya memiliki kesempatan kembali untuk mengungkapkan perasaannya kepada Akari. Yuna menghubungi Akari dan mereka pun bertemu. Kemudian Yuna mengatakan kalau dirinya telah ditembak oleh Agatsuma. Namun Yuna begitu bingung karena perasaannya masih berharap kepada Rio. Dan Yuna pun akhirnya menolak Agatsuma dan mengatakan ingin mencoba kembali mengungkapkan perasaannya kepada Rio. Singkat cerita akhirnya Yuna dan Rio bertemu di sebuah lorong sekolah. Yuna pun berterima kasih kepada Rio. Karena berkat dirinya, sekarang Yuna sudah tidak jadi kemarin. Dan Rio pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Yuna. Yuna begitu kaget. Namun tentu saja, itu hal yang sangat membahagiakan. Dan akhirnya mereka pun jadian. Dan dari jauh, terlihat Kazu mengambil foto momen indah mereka dan dipajang di manding sekolah. Akari melihat foto Yuna dan Rio dan mengetahui kalau mereka sudah jadian. Namun, dia tertuju pada sebuah foto yang ternyata foto dirinya dan mengetahui kalau sebenarnya Kazu ada menaruh hati padanya. Saat pulang sekolah, Akari tidak sengaja mendengar obrolan orang tuanya tentang perpisahan dan membuat Akari terlihat semakin terpukul. Hari-hari berlalu, terlihat Yuna dan Rio semakin dekat, sedangkan Akari yang sudah lama tidak bertemu Kazu memutuskan menghampiri Kazu, dan terdengar kalau keluarga Kazu sebenarnya sama dengan keluarganya yang sering bertengkar. Dan mereka pun pergi ke taman yang berada di sebuah bukit, tempat favorit Kazu saat masih kecil. Keesokan harinya, Yuna bercerita kepada Akari. Sepulang malam Kazu jalan bersama Akari, orang tua Kazu membuang semua koleksi DVD Kazu dan melarangnya menjadi filmmaker. Akari pun datangi Kazu yang sendirian di kelas. Namun, obrolan mereka malah semakin membuat hubungan mereka memburuk. Sedangkan di rumah, Akari yang baru datang langsung disuruh berkumpul untuk membicarakan masalah keluarga. Yang mana keluarga Akari memutuskan untuk pindah ke Amerika. Meskipun hal itu ditentang Akari dan Rio, namun itu adalah jalan terbaik untuk keluarganya agar tidak terpisah. Setelah memikirkan sangat panjang, akhirnya Akari mau tak mau harus mengikuti kemauan orang tuanya. Dan malamnya Akari mendatangi toko DVD langganan Kazu. Keesokan harinya Rio menemui Kazu dan mengatakan kalau mereka akan pindah ke Amerika kecuali Rio yang akan tetap tinggal dengan syarat dia harus memiliki pekerjaan. Hal itu membuat Kazu terkejut. Rio pun menyuruh Kazu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Akari, karena Rio tahu Kazu juga menyukai Akari, dan tidak mungkin semua ini berakhir tanpa menyatakan apa-apa. Kazu yang beralasan akhirnya sadar setelah menemukan sebuah DVD di lokernya, dan yang memberikannya adalah Akari. Malamnya, saat Akari beres-beres, dia mendapat pesan dari Kazu untuk menemuinya di taman. Tak ingin kejadian masa SMP-nya terulang, Akari langsung pergi ke taman di bukit untuk menemui Kazu. Dan akhirnya, dengan perasaan yang mendalam, Kazu pun mengungkapkan perasaannya kepada Akari. Akari begitu bahagia sampai dia meneteskan air matanya. Dan singkat cerita, akhirnya Kazu dan Akari pun jadian. Yuna dan Rio pun diberitahu kalau mereka berada di taman. Akhirnya Yuna dan Rio pun datang mereka dan terlihat kebahagiaan telah menghancurkan rasa pahit dan luka karena peristiwa ditolak maupun menolak. Dan film pun selesai. Oke, okay, mungkin sekian dulu rangkuman alur cerita dari Omoi Omoware Furi Furare Live Action ini. Bagi kalian yang sudah menonton versi anime dari film ini mungkin akan merasa bosan dengan alur cerita yang panjang dan lama namun percayalah dengan versi live action ini kalian akan sangat-sangat mengerti penjelasan dari versi anime ini dan juga perbedaan adegan dan cerita dari kedua versi muat film ini wajib menonton terima kasih sudah mampir di channel mainin jangan lupa tinggalkan like, share, dan komen tentang tahan terbesar kalian Gue bakal sangat senang membaca pengalaman-pengalaman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel MyNeed. Saatnya gue undur diri dan jamat aneh.